Halo Sobat Abah di seantero jagat raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Di video kali ini Abah ingin coba ulas tentang masih tentang Corona Dan beberapa hal yang sedang ramai diperbincangkan saat ini Salah satunya adalah tentang cocokologi Corona dalam Al-Quran Bener gak sih Corona itu disebutkan dalam Al-Quran? Bener gak sih konteks pandemi corona yang sedang kita alami sekarang ini relevan dengan kata korna yang disebutkan dalam Al-Quran? Kita akan kupas dengan tuntas di video kali ini. So, simak terus sampai akhir ya. Lupa. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Biar lebih afdol. Oke? Okay? Kita langsung aja, simak terus videonya sampai akhir. Belakangan ini, seiring dengan adanya pandemi corona ini, ramai juga diperpinjangkan di media sosial, uh, di sana membahas tentang adanya satu kata yang unik, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kata korna yang mereka identikan dengan pandemi Corona yang sedang terjadi saat ini. Ini sungguh menggelitik Abah sampai Abah merasa tergetek-getek. Dan akhirnya Abah juga buka-buka lagi referensi, Abah baca-baca lagi, karena jujur Abah baru menemukan masalah ini. Ya karena memang Corona juga baru muncul sekarang. ya kan? Nah dari sinilah yang membuat Abah menjadi tertarik untuk Coba membahas ini, mengulas ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi satu hal yang bermanfaat buat sobat semuanya. Tapi sebelumnya Abah ingin mengajukan disclaimer ya. Abah bukan seorang mufasir ataupun ahli tafsir. Abah hanya ingin mengajak sobat-sobat semuanya untuk kita bersama-sama mengulas tentang masalah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang bermanfaat buat kita. Yang pertama, kita mulai dari sisi terjemah bebasnya dulu ya. Kita telangah dari sana. Jadi, yang ramai diperbincangkan itu adalah kutipan ayat dari Quran Surah Al-Ajab, ayat 33. Bunyinya kurang lebih kayak gini. Wala ula. Itu potongan ayat yang Abah ambil ya, adalah lanjutannya. Tapi yang Abah ambil cuma segitu karena menurut Abah, poin dari topiknya adalah potongan ayat tersebut. Yang artinya itu kurang lebih seperti ini. Wa dan tetaplah kalian si Buyutikuna Di dalam rumah-rumah kalian tabar rajna dan janganlah Kalian berhias Tabar rujah dengan perhiasan Atau dengan Perangai, kalau dalam makna Luasnya ini, dengan Pembawaan alijahiliyatil ula Yaitu pembawaan Kaum jahiliyah zaman dulu Ya, kurang lebih terjemah bebasnya Seperti itulah ya dan kalau dari sana memang kalau kita lihat di awalnya arti dari wakorna kurang lebih ya sama ya dengan apa yang identik dengan pandemi corona sekarang. Wakorna itu tetaplah kalian diamlah kalian. Begitu juga dengan corona. Walaupun corona mungkin artinya bukan itu, tapi identiknya ketika ada pandemi corona sekarang ini untuk sekarang ini kita dianjurkan untuk tetap untuk diam di rumah. Untuk stay at home, atau kalau menurut bahasa italianya itu ngejeduk di. Oke okay lah, mungkin dari sisi terjemahan bebas memang agak ada kecocokan lah dikit. Sekarang kita coba telah dari sisi struktur gramatikanya atau struktur kebahasaannya. Lafad Corona, kalau disandingkan dengan Lafad de Corona, itu sebenarnya dua struktur kata yang berbeda, sob. Dalam bahasa Arab, "korna" itu. Ada dua suku kata. Yang pertama, kata dasarnya dari kata kor, yaitu fil amr atau kata perintah. Dan nak, nak itu adalah objeknya yang melaksanakan atau yang ditujunya. Jadi, lapad korna di sana bukan satu kata. Beda dengan korona, itu jelas satu kata. Satu kata benda. Yang satu itu kata perintah, yang satu kata benda. Yang satu dua suku kata, yang satu cuma satu suku kata. Menurut Abbas, dari sini udah mulai agak gejlog timpang tidak bisa untuk diperbandingkan yang ketiga coba kita telah dari sisi konteksnya dari kata korna dalam al-ahzab ayat 33 itu ada huruf na di akhirnya yang merupakan objek siapa objek yang dituju di sana kalau ditelusur dari asal usulnya atau asbabun nuzulnya al-ahzab ayat 33 khusus ditujukan bagi istri-istri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau kita telah ah, dari kata-katanya memang lebih relevannya untuk ditujukan kepada mereka. Coba. Wakorna dan tetaplah kalian, wahai istri-istri nabi. Fi di rumah-rumah kalian, wahai istri-istri nabi. wala barozna dan janganlah kalian berhias, wahai istri-istri nabi baru al-jahiliyahatul dengan perhiasan atau dengan perangai-perangainya orang jahiliyah zaman dulu. Kenapa istri-istri Nabi diperintahkan seperti demikian? Karena memang istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu daripada orang-orang mukmin. Jelas mereka adalah orang-orang yang terhormat. Maka mereka itu dimuliakan dan mereka juga diberikan batasan-batasan dalam bersosialisasi. Tidak sama dengan masyarakat pada umumnya, apalagi jika dibandingkan dengan masyarakat jahiliyah zaman dulu yang memang mereka itu mayoritasnya terjerumus dalam kehidupan yang sesat. Jadi jelas ya, secara konteks ini sangat berjauhan. Al-Ahzab ayat 33, khotbahnya itu yaitu untuk istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedangkan virus corona, pandemi corona sekarang, anjuran untuk stay at home, ngajeduk di imah, itu adalah anjuran yang general untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini. ya agak jauh lah untuk dikomfer atau dikompromikan. jadi udahlah, gak usah terlalu memaksakan sesuatu yang memang tidak ada relevansinya sama sekali. dan bahkan ini akan sangat berbahaya, klub. hati-hati. Kenapa pandemi corona yang sekarang sedang terjadi itu identik dengan stay at home dan bisa disinkronkan, bisa dicocok-cocokkan dengan lafad corona dalam Al-Azab 33 Sebab untuk penanganan virus corona sekarang, itu masih belum ditemukan obat, antivirus, ataupun tindakan kuratif yang tepat untuk menanganinya. Maka otomatis cara yang paling baik adalah menghindari tindakan preventif, stay at home. Di Misalnya ada seorang pasien datang ke dokter Dok, kalau vaksin belum ditemukan saat corona kayak gini, bagusnya gimana ya? Udah, anda lebih baik diam di rumah, jangan melakukan aktivitas, jangan keluar Jadi memang kita dianjurkan untuk diam di rumah saja ya dok? Berarti itu cocok dengan apa yang dikatakan oleh Al-Azhab ayat 33 dok? Bahwa corona itu memang identiknya kita mesti diam di rumah hm, Al-Quran memang luar biasa tapi bayangkan oleh sobat sekalian, kalau misalkan suatu saat pandemi corona ini sudah ditemukan vaksinnya, sudah ditemukan obatnya, atau ada penanganan yang bisa menangani bagaimana orang yang terjangkit virus corona ini. Dok, iya corona gak beres ya? Corona gak ada obat, nak? Ginten-ginten, saya nak rumah hanya. Ya, Anda silakanlah beraktivitas bekerja seperti biasa. Nanti kalau Anda misalkan terkena, atau terjangkit, atau tertular virus corona, silakan segera menghubungi dokter dan berobat. Berarti Al-Quran itu salah dong dok? What? Hey, sob. Yang salah itu bukan Qurannya. Yang salah itu otak lo yang belum di-upgrade. Makanya pemikirannya jadi ngawur. Sekali lagi, janganlah main cocok-cocokan. Apalagi cocok-cocokan yang dipaksakan alias cocokologi. Kalaupun kita mau merujuk ke Al-Quran, coba dululah lihat konteksnya. Biarpun kita belum mumpuni ilmunya, kita bisa baca. quran banyak yang terjemahnya. Ada juga yang pakai syarah. Ada juga yang pakai asbabun nuzul. Baca aja sebelum kita nanti bertanya kepada yang lebih tahu. Abah suka jadi keingetan sama cocokologi dalam doa. Ini kalau dicocok-cocokin, memang segalanya bisa jadi cocok. Ada seorang guru, dia lagi nguji muridnya. Dia nyuruh muridnya itu baca doa. Kayak gini. E, nak, coba tolong bacakan doa supaya kita itu bisa terhindar dari siksa api neraka. Kemudian si muridnya itu menjawab dengan doa seperti ini. Allahumma bariklana fima wa wakina adabana. Hmm, sang ustad pun bergumam. Kemudian si ustadnya itu nguji lagi ke muridnya. Nak sekarang coba tolong bacakan doa supaya kita itu terhindar dari godaan setan si muridnya ini menjawab lagi dengan doa Bismillahirrohmanirrohim Allahumma jannibnasyitona ma marojaktana What? <tuh> Buat yang belum tahu nih abah kasih tahu bukan itu maksud abah nih abah kasih penjelasan biar kalian paham jadi, doa yang pertama itu memang, kalau secara kata, secara bahasa, ada terjemahan yang sesuai dengan tujuan tadi untuk menghindarkan diri dari siksa neraka. "Wakina ada benar, dan peliharalah kami semua dari siksa api neraka." Betul, tapi konteksnya itu doa biasanya dibaca sebelum makan, apalagi yang kedua nih, sob. Itu secara teks memang iya bacaannya. Kalau diterjemahkan ada makna "Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami." Tapi doa itu, pada umumnya konteksnya itu dibacakan ketika kita mau bersetupu. kan? Konteksnya jauh ya, jangan sampai camkan isob. Gara-gara kita nggak paham dengan konteks doanya. Niat kita yang awalnya itu positif supaya kita terhindar dari godaan setan, hasilnya kita malah jadi positif. Nah, jadi itu ya. Apa tadi? Intinya, jangan terlalulah memaksakan cocok-cocokan satu fenomena dengan konteks dalam Al-Quran. Carilah ayat yang lain yang memang relevan dengan konteks yang kita maksud seakan ada satu konsep yang dikenal dengan istilah ta'un itu tentang wabah kita bisa ambil, kita bisa pelajari dari sana bagaimana sih caranya kita menghadapi suatu wabah atau pandemi seperti ketika menghadapi ta'un, wabah ya dalam Islam kita juga dianjurkan untuk melakukan physical distancing jadi kita hindari untuk masuk ke wilayah yang terkena wabah dan kita juga kalau sudah berada di daerah yang terkena wabah jangan keluar dari daerah tersebut kita bikin yang namanya isolasi atau karantina atau orang biasa sebut lockdown. Dan yang paling penting mah, menurut Abah, kalau untuk sekarang ini mah, lebih baik kita banyak banyakin doa aja lah ya. Kita doa sama Allah, sama zat yang menghendaki terjadinya musibah ini. Kita mohonkan supaya mudah-mudahan musibah ini segera diangkat, kita segera pulih kembali, badai corona ini segera berlalu, dan kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin Oke, okay, Sobat Abah yang baik hati Tidak sombong dan rajin menabung Sekian dulu untuk video Abah kali ini Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya Buat Sobat-sobat sekalian Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata Ataupun perilaku-perilaku Abah yang salah Karena Abah juga manusia Silahkan tunggu kritik dan sarannya Dan juga komentar-komentarnya Yang membangun, mudah-mudahan Isi aja di kolom komentar Bebas, sebanyak-banyaknya yang sopan yang santun ya, sama abah, orang tua. Dan tidak lupa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, biar lebih afdol. Baik, hatur saya munuhun. Thank you so much, Pisan, atas segala perhatiannya. Dan sampai jumpa di video abah-abah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.